begitu riba kan? Tidak. Kalau motor tidak begitu. NT pinjam 100 eh sama suaranya pak Oster. sama. <tik> kalau untung hasilnya kita bagi, kalau rugi kita tanggung ber. Di mana letak bedanya? Ekonomi Islam ada akhlak, ada akhlak di sana. Ini 100 juta kau pakai untuk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 seminar tentang masalah ikan sampai internasional tahu tapi gak pernah ternak ikan ada gak serjana begini ada teori gak pernah praktek maka setelah tamat bingung lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi dia kasih modal ya e, anak muda kok serjana apa perikanan pak mau saya kasih modal ya nih 100 juta silakan kau ternak ikan kalau untung kita bagi bersama kalau rugi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 kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung langit sudah mulai gelap turun hujan lebat biasanya dia ke hujan lebat turun ditariknya selimut tidur dia tapi setelah uang dia pinjamkan itu begitu dia tengok hujan lebat langsung bangun salat. ya Allah jangan sampai ikan-ikannya hanyut ya Allah dulu sebelum uang dia dia pinjamkan motorabah bagi hasil kalau ketemu sama anak muda itu cuek aja deh Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Tapi setelah uang itu dia pinjamkan motor Kalau ketemu Assalamualaikum anak muda Apa kabar? Sehat kan? Sehat kan? Sehat? Sehat? Kenapa dia tanya? Kan kalau sampai anak muda disakit uang gak balik <tik> Jadi nampaklah di mana letak ekonomi syariah islamic ekonomik dengan riba Letaknya ada pada akh akhlak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 Kejam, kira-kira bisa tertangkap. Bisa dari tatapan matanya, nampaknya itulah enaknya bicara sama komunitas keluarga besar Tazkia Belum kita ngomongnya, dia udah paham.